Amfibi Guaya Mamalia Hewan Amfibi Hewan Amfibi Kodok kata katak Hewan yang biasa hidup di darat dan di air memiliki istilah Amfibi atau amfibia Secara harafia, merupakan organisme yang memiliki kehidupan ganda atau dengan kata lain mereka bisa hidup di dua alam, yakni di daerah air dan daratan. Halo, nama saya Novan, asal saya dari Timur NTT. Nama saya Sirdi, asal dari Kupang. Nama saya Stefania Martin KDG, saya berasal dari Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur. Nama saya Katrin Wahyuni Putri Rewa, saya dari Sumba Barat Daya, NTT. Halo, nama saya Felis Nasonalidaga, asal saya dari Sumba, Nusa Tenggara Timur. Perkenalkan, nama saya Jamil Agisimijau, saya dari Papua Barat Nabire, tempatnya di Nabire. 28 Oktober. 21 April. 28 Oktober. 28 Oktober. tanggal 28 Oktober. 1 Juni puluh Sumpah Pemuda diperingati setiap tanggal 28 Oktober. Sumpah Pemuda adalah suatu ikrar pemuda-pemudi Indonesia yang mengaku bertumpah darah satu, tanah air Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia, dan menjunjung tinggi bangsa persatuan bahasa Indonesia. Everest Gunung... Samiru Gunung Semeru, Himalaya Gunung Everest Everest Memiliki ketinggian puncak sekitar 8.850 meter di atas permukaan laut atau 2935 kaki membuat Gunung Everest dinobatkan sebagai gunung tertinggi di dunia ilmuwan juga memperkirakan bahwa gunung ini sudah ada sejak 50-60 juta tahun yang lalu lho. Usia tersebut sama seperti usia seorang anak muda dalam standar geologi. Gunung Everest terbentuk oleh kekuatan yang dihasilkan saat lempeng tektonik India dan Eurasia bertabrakan. Dan sampai saat ini, kekuatan tersebut masih bekerja mendorong puncak Everest sekitar seperempat inci lebih tinggi setiap tahunnya. Bali Dayak uh, Bali uh, Apa ya? Bali bar. Indonesia memiliki banyak sekali kebudayaan seni tari yang sangat indah. Salah satunya ialah seni tari kecap. Tari kecap adalah pertunjukan drama tari seni khas Bali, yang lebih utama menceritakan mengenai Ramayana dan dimainkan terutama oleh laki-laki. Tarian ini dipertunjukkan oleh lebih dari puluhan penari laki-laki yang duduk berbaris melingkar dengan irama tertentu dan menyerukan cak dan mengangkat kedua lengan yang menggambarkan kisah Ramayana saat barisan kera membantu Rama Amfibi buaya, uh, mamalia, hewan amfibi, hewan amfibi, kodok, atau kata-kata <laughs> hewan yang biasa hidup di darat dan di air memiliki istilah amfibi atau amfibi. Secara harafiah merupakan organisme yang memiliki kehidupan ganda, atau dengan kata lain. Mereka bisa hidup di dua alam, yakni di daerah air dan daratan. Sebutkan ikan air tangan, Kenila, bila, ikan kabus, ikan lele, ikan teri, ikan apel ikan, <tik> tidak tahu ini. <tik> Nama ikan air tawar Ikan lele Mujair Ikan teri Ikan air tawar Ikan lele Mujair Gila Aduh Ikan mas koki Apa lagi? Ikan Mujair Ikan Mujair Ikan lele Gabus Apa yang angkat? Ikan lele sama ikan kecil-kecil. Ikan cupar, cupar. Ikan air tawar merupakan jenis ikan yang hidup di air tawar seperti kolam, sungai, dan danau dengan salinitas air kurang dari 0,05%. Sebanyak 41% dari jumlah spesies ikan diketahui hidup di air tawar. Secara fisiologis, ikan air tawar tentu cukup berbeda dengan jenis ikan air laut. Nah, sekian ya dari Apaya Minggu ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.